Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di channel sisir untuk membahas tentang flip flop pada setrum VAC. Di sini kita menggunakan sebuah alat dan tanpa repot lagi kita merakit flip flop dengan berbagai macam komponen cukup kita menggunakan alat ini ini namanya flasher motor Flasher motor banyak kita temukan di bengkel-bengkel terdekat ini, ya. ini harganya di sini sekitar 15 ribuan CR7 apa 12,8 volt Ya, tapi kalau teman-teman membeli yang namanya flasher atau otomatis send motor ini usahakan yang ada potensio yang ada di dalam sini ada potensio di sini atau lubang untuk mengukur kecepatan flip flopnya. Tapi sebelum kita pasang di sini kita akan mengubah komponen di dalam Salah satu komponennya yaitu kapasitor Dan agar tidak lama-lama kita langsung saja pada videonya Pada tutorialnya ya. jungkirnya dengan obeng minus seperti ini ya. Di dalam sana ada potensio ini. Nih. Ini potensionnya ini. Dan di sini kita bisa menyetel kecepatannya. Oke, ya kan. Langsung kita bongkar. Di sini saya sudah jungkir tinggal kita membukanya lagi. Oke. Ini isinya di dalam penampakan isinya seperti ini, kawan teman yang ini saya sudah ganti, ini kapasitor. Ini sebelumnya kapasitornya letaknya di dalam sini karena saya sudah memakainya, maka saya menggantikannya dengan berapa? Ini, 50 volt, 22 mikrofarad. Sebelumnya sama dengan ini, dia kapasitornya menggunakan. 2,2 volt, eh, 50 volt, 2,2 mikrofarad ini sama dengan di sini sebelumnya di sini. Tapi karena saya menggantinya dengan 22 mikrofarad, 50 volt, maka peletakannya kembali ditempatkan di atas ini. Di sini gak mau lagi susah untuk dimasukin. Jadi biar ditempatkan di luar saja, di atas ya posisi flashernya seperti ini di dekat IC yang diganti ya dekat apa ini ini kayaknya MOSFET ya untuk merubah arus atau apa ini yang jelasnya dekat ini ya dekat yang hitam ini Oke kita ini setelah pergantian ini digunakan 50 volt 22 micro ya ini bukan bawaan dari flasher ini, saya sendiri yang ganti. Carikan di, di toko-toko terdekat toko elektronik banyak dijualin. Di sini sebelumnya menggunakan ini ini yang sama dengan kapasitor yang satu ini drop eh, 2,2 mikrofarad 50 volt. Tapi karena kebutuhannya harus menggunakan 50 volt agar stabil atau kecepatannya itu bisa disetel dan sesuai dengan keinginan kita sebelumnya sebelum diganti ini kapasitor yang ini itu kecepatan flip flopnya itu sangat kencang bahkan sampai tidak kedengaran kalau dia putus-putus ya jadi kita ganti saja dengan ini kapasitor 22 mikrofarad 50 volt Oke, okay, tidak apa-apa. Tinggal kita pasang kembali. Di sini kita gunakan, kita gunakan, kita apa? Kita memasangnya pada setrum VAC. Menggunakan mosfet IRFZ44N yang ini ya, yang kita rakit sebelumnya. Ini menggunakan empat mosfet. Ya lumayan lah kita pasang ulang ini ya okay. aman kan ya ini penyetelannya ini mas bro siapa tahu ada kesulitan di sini ini ada potensio untuk kita menyetel ini di B pressnya ini minus jadi kalau dari aki kita putus B atau apa arus positif plus yang masuk ke CT trafo nanti kita tutorialkan ini dia jenisnya guys Oke teman-teman kita langsung sambung pada setrum VAC yang dengan MOSFET ini ya Oke bisa didengarkan sebelum dipasang ini sesu saya... Oke seperti itu bunyinya guys langsung menggan apa memasangkan flip-flop ini oke jangan lupa jangan di skip-skip ya oke, terus kita ambil solder yang kita buka harus positifnya ya. solder positif dibuka waduh soldernya juga ini malas sih langsung kita dari aki langsung kita pasang yang mana ini. plus ya. Kita tinggal dibalik aja saja kalau umpamanya tidak respon. Ini mana ini? Nah, kita tes saja dulu sebelum kita solder. Kita tes. Oh, ya. Ini dari aki langsung ke B. Ada tulisan B di sini ya. kita atau apa itu kita pasang di placer tabelnya jangan di skip karena kalau ketinggalan ini kita akan berhasil oke lanjut kita ke trafo ini CT trafo ya setenya ya CT pada trafo kita pasang aja sembarang gini ya. Supaya tidak kebingungan. Ini setnya kita pasangi ini. Kita sediakan ini. Oke, kita Oke, oke. oke sudah menempel. Dan kita langsung mencobanya lagi. ada letak gesernya, ya. oke kedengaran kan? langsung cari flip flopnya, di sini kita bisa menyetelnya mau nah, kencang, mau lambat, di sini kalau koslet seperti itu ya kalau di kan dia akan bunyi seperti ini jadi arusnya itu bisa kita dengarkan dalam air itu dia akan menyesuaikan pada hambatan kalau ada hambatan dia akan lebih keras Oke teman-teman, itulah tadi tutorial pembongkaran dan penggantian kapasitor dan pemasangan pada setrum VAC entah itu VAC nya dari apa, menggunakan transistor atau menggunakan MOSFET MOSFET yang biasa digunakan adalah MOSFET 3205 atau IRF Z44N ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Share juga kalau perlu